Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in Wa ala umurid dunia wa Wa sholatu wassalamu al wal mursalin Wa ala alihi wa ajma'in Amma main. Karun Romo Yai Haji Muhammad Nawi Umar Suley serta Nyai Haji Afwa Muntaza selaku Kepala Madrasah Taukhusus Nilbanat yang selalu kami harapkan Barokah serta Ridonia kepada para Astatid wala Astatidza yang selalu kami harapkan dan kami ta'an kepada Wali Murid Madrasah Taukhusus Nilbanat Hadirin wal hadirat beserta tak undangan yang kami hormati. Tak ketinggalan kepada rekan-rekanku yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat ilahi Rabbi yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita. Sehingga kita dapat berkumpul dan bermuajah di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Amin. Salawat bertangkaikan salam. Marilah kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya semoga kita mendapatkan syafaatnya fi yaumil kiamah amin hadirin wala hadirat yang kami hormati baiklah selanjutnya <-tuh> saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini susunan hafra akhir sana dan melepasan wisuda putri Madrasah Tawassul Banat Tahun Ajaran 2015-2016 Pondok Pesantren Putri Aisyah Kempek Gempol Cirebon Kamis 15 September 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1437 Hijriah sebagai berikut Acara 1 Pembukaan 2 Lantunan Kalam Ilahi 3. Gemah Salawat Nabi 4. Sambutan-sambutan 5. Acara Inti yakni Pelepasan Wisuda Putri madrasah Tahosus Lilbanat Tahun Ajaran 2015-2016 Acara yang terakhir yaitu Doa atau Penutup Demikianlah susunan acara pada hari ini Marilah kita buka acara ini dengan bacaan umul kitab Wahillah hadi hina, wahillah niyatin solihah al-fatihah. Terima kasih. Semoga dengan bacaan al-fatihah tadi, acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Melangkah pada acara yang kedua Yaitu pembacaan kalam ilahi Yang akan dilakukan oleh saudari Miftahun Nazimah Kepadanya kami persilakan. Bismillah Sodaq Allah la'azim Sodaq Allah la'azim Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran Semoga bermanfaat bagi kita semua Amin, amin Ya Rabbala alamin Beranjak pada acara yang ketiga yaitu gema Salawat Nabi Yang akan dilantunkan oleh Uhtinal Jariah, Siti Rahayu Dan kawan-kawan Kepadanya kami persilahkan I Usni oh, oh, La la la Hello.